Halo guys welcome back to bongkar 2M ini tampilan pemenang ya guys ya pemenang komentar tercepat yang ada kata kuncinya ya guys ya uh, pemenangnya ada 7 orang ya guys ya uh, dan seperti biasa kita memainkan modal sedekah ya guys ya ini akun ke 167 ya guys ya Eh nah, kita ambil kelemannya dulu karena isi sedekahnya 6M kita langsung keempat ya lima ya risya dan dapat si kakek biru ya risya turun dua tirai oke okay. <tid> kita pantau wih, dapat petasan oke okay. rap okay, spin satu ya risya satu satu karena kalau sepuluh spin gak akan nyampe coc chipnya nah setelah dapat modal kita sepulspin cukup leco dapat tahu kan ada seketan dekatan coba oke okay. fullspin kedua nah dapatnya bisa skaternya test apakah isinya akan bagus atau hanya di php ini aja mesin Leon oke okay, satu tirai aduh satu tirai mau, ya guys ya dua tirai oke okay, tiga tirai aduh sayang sekali ya guys ya tidak ada si kakeknya co. <coughs> oke okay, seperti biasa ya guys ya uh, yang mau request silahkan request ya guys ya uh, di video kali ini seperti biasa request-request dari kalian selalu akan diputar ya guys ya dan ada Ya, guys ya untuk dua orang komentar tercepat yang ada kata kuncinya ya guys ya dua orang tercepat kata kuncinya Ntar gua kasih tahu ya guys ya di akhir video ataupun di tengah-tengah <coughs> kalau nggak ada kata kuncinya percuma ya guys ya lu komentar pertama kedua tetap aja nggak akan gua kasih ka akan gua kasih ya guys ya harus ada kata kuncinya ya dan yang mau request juga harus ada kata kuncinya ya guys ya Silahkan request kalau request terus lu dapet e, chipnya naik Ntar gua kasih co chipnya co dan buat udah yang dapet chip dari komentar pertama kedua ada kata kuncinya <coughs> seandainya di random pick dia muncul namanya nggak gua pilih ya guys ya gua pilihnya cuman khusus yang pengen request request doang yang pengen dapet chip pertama kedua chip pertama kedua ya guys ya Mudah-mudahan paham lah. <tuh> Oke, kembali ke permainan ya guys ya. Setelah dapat scatter gua naikin dua tingkat ya guys ya. B 13 500. Kan kalau dapat jackpot di bet segini lumayan cok anjass. <tuh> Bisa pecah rekor baru, bro. <tuh> oke kembali ke permainan ya guys ya ini masih muter-muter ya si leon ya untuk, untuk kecepatan speeder seperti biasa ya guys ya oke okay, dapat skater ya guys ya. lumayan sah oke okay, kakek birunya kena ya guys ya oke five scan dari petasan ya guys ya oke okay, kakek wis dapat ya guys ya kakeknya anjay five scan gitu. Is tepat, tepat banyak lagi nih gue nih anjas tabungan numpuk nih anjas 5,7 b cok 5,8 b ya guys ya <coughs> untuk kecepatan speeder triple delapan ya guys ya gua kalau main di handphone uh, biar cepet aja cok tapi nggak tahu tuh kecepatan Bagus aja kalau main di papa Tapi tergantung juga ya guys ya Kalau menurut Gue sih kecepatan gak ngaruh cok. Cuman kecepatan game aja Gue pake triple 8 biar cantik aja cok. <tuh> Nomornya jadi 888 ya guys ya Oke sini gue pake stop ya guys ya Kalau udah jadi ya udah buat apa lagi, apalagi co Kita tabung dulu cok dan ini gue tampil ini kecepatan uh, speeder gua ya isya biar lebih percaya dan ketika gua cek belum top up ya akunnya dan masih level 5 ya isya setelah kelima dan baru tujuh puluh tujuh persen ya guys ya tujuh baru tujuh Oke okay, kita pindah ke akun selanjutnya ya guys ya ini akun ke-199 ya guys ya <tuh> Oke okay, kita ambil ya guys ya modal sedekan seperti dia coba kita ambil modal-modal sedekah aja ya guys ya nggak usah coba pakai modal-modal beli-beli kalau mau pakai modal kita bekas bongkaran aja cok uh, modalnya 500M baru kita pakai buat request oke sekali spin dapat scatter ya guys ya wih patire cok kakeknya kejepit anjas ha. keren banget nih cok ini polanya pola 7B ya guys ya kalau max bed anjas <coughs> emang lagi baik nih si pantat-pantat ya guys ya setelah lama gua tinggalin cok Gue fokus ke Panda minggu-minggu ke, uh, kemarin Bukan minggu sih, bulan-bulan kemarin gue fokus ke Panda Karena di Panda udah ngerasain jackpot skator Gue balik lagi cok ke papa buat ngejar si kakek Dan kemarin kena ya guys ya si kakek merah Anjis. Videonya ada di sini nih Ntar gue tampilin Yang jackpot kakek merah yang belum nonton Tonton ya guys ya Anjis <coughs> Oke okay, kembali ke permainan ya guys ya di sini kita naikin ya guys ya, seperti biasa dua tingkat aja ya guys ya. bang kenapa dua tingkat bang padahal kan chipnya gede ya konsisten aja guys kita naiknya dua tingkat kecuali ini kecuali ini ya udah dapet skater terus naik tingkat dapet skater dinaikin lagi boleh ya guys ya Kita kembali ke permainan ini masih muter-muter aja nih. Oh iya, guys, hampir lupa ya, guys. Ntar gue selipin ya, guys. Ya, gue selipin 4 id aja ya, guys. Ya, 4 id karena satu id-nya diambil teman cok. Jadi, gue selipin 4 id ya, guys. Ya. Ntar ya di video ini ya. Oke, dapat kakeknya ya, guys. Ya, ini megawin ya, guys. Ya, pola mega. isi motor-motor mencari skater makanya dapat koin-koin Hai hanya dapat begitu-begitu ya, siap? Ya. <tuh> Seperti biasa ya, guys. Ya. Untuk kata kuncinya, Vava Gacor ya, guys ya. Kata kuncinya, Vava Gacor. Oke, okay, oke okay. kita lanjutkan ke permainan. Kita tambah 100 pin lagi, 4 skater di Disini gue nyesel, kenapa gak max bet? <laughs> Kenapa gak max bet? ya? Malahan, aduh, gimana ya, guys? Ya, karena tadi 100 spin yang pertama, nggak ada penampakan, coy. Chipnya disedot, sini malah dapet 4 skater Tapi isinya, kita lihat ya, guys. Ya, cuma satu tirai, satu tirai waktu oh, ini 4 skater ampas ya guys ya uh, dan udah lama nih gua belum dapet 5 skater lagi ya guys ya dan untuk apa-apa gua belum tamat ya guys ya kenapa bang belum tamat karena gua belum pernah dapet jackpot tirai ya guys ya anjay tirai. <coughs> dapet super win ya guys ya super win kecil ya guys ya ini kita habiskan 100 pin nya dulu ya guys ya setelah habis baru kita naikkan ke max speed ya guys ya wihs <coughs> dapet 3 tirai ya, coq wihs tapi batu giok ya guys ya partai skin nya walaupun disini aja ya, lumayan lah buat tambah-tambah spin ya, coq biar lebih lama senang aja cok gue kalau nyepinya di bed segini bed 9 tuh sudah termasuk bed tinggi ya ya sudah termasuk bed tinggi bed sembilan apalagi sampai max bed cok aduh walaupun ditentukan kalau udah max bed ya senang-senang aja sih cok kan gue modalnya modal sedekah cok bukan kayak orang-orang sok jago tuh anjas <tuh> oke okay kembali ke permainan kita mencari-mencari skater ya guys ya ini kodoknya 20 mulu co dapat kakek ya guys ya tanggung banget tuh kakeknya itu masih muter-muter terus ya guys ya Nol ya ya, kalau puterannya rada lambat segini udah 88 soalnya gua pas uh, editnya ini Gue mundurnya guys ya soalnya kalau 88 kecepatan tuh gua bingung juga cok nontonnya pusing maksudnya kalau nonton so kecepatan Mendingan kecepatan segini ya guys ya <tuh> kita nikmatin permainannya oke okay, buat tirainya miss ya guys ya Oke, okay, di disini karena spinnya sudah habis, nih. Gue kasih tahu ya, guys, ya, tanggal dan waktunya, jam tanggal dan waktunya. Oke, okay, kita kemas deteksi ya, seratus spin. wih, dapet tiga tirai ya, guys, ya superwind win di luar, cok. Bocil pinknya, knife can, ya guys, ya. Ini gua tunjukin lagi, ya guys, ya. Wih, itu nya banyak banget, tapi nggak ada yang nyangkut coy, guys, ya. Siap. <coughs> ya siap. speedernya triple 8, ya guys, ya. Kalau gue main di handphone, pasti triple 8, cok. Tapi gue kalau main di komputer nggak bisa di triple 8 ya, ya guys ya kenapa Bang nggak bisa nggak bisa dipencet cok pas pencet speednya cok kalau di ini kadang suka ketekan gitu ini. Ya. jadi kalau di PC tuh paling gua kecepatannya 50 kalau nggak 60 ya guys ya <tuh> maklum ya guys ya uh, PC-nya PC kentang oke okay. aduh kenapa itu polanya begitu banget ya guys ya ini gue iseng, iseng aja ya guys ya, siapa tahu kan chipnya mau nambah <coughs> ini gua ini ya guys ya, takutnya kelebihan cok dan sekedar informasi ya guys ya <coughs> ini gua naikin level dulu udah gua naikin level akun yang ini chipnya gua bagiin ya guys ya gua bagiin buat pemenang yang tadi kan di sebelum videonya mulai kan udah gua tampilin tuh itu chip dari ini ya guys ya <coughs> udah gua bagiin buat pemenang komentar-komentar yang video kemarin sekarang kita uh, open sesi request ya guys ya untuk videonya video yang kemarin jackpot kaseh kamera ya guys ya oke itu udah gua siapin ya guys ya dan untuk yang mau ikutan open session request yang komplit ya guys ya dan harus ada kata kuncinya ya guys ya kalau nggak ada kata kunci nggak gue pilih cok <coughs> seperti ini nih si masya Gaming dia nggak ada kata kuncinya ya guys ya dan ini si ini karena udah dapet chip jadi nggak gue putar ya guys ya requestannya si Nani juga udah dapet ya guys ya Nah si Bohari tak tay ya guys ya, cepot kakeh merah semoga diputar. Requestan main di Papa, cari wheel 3 skater. Oh tiga wheel satu skater ya guys ya, 3 wheel satu skater. Oke kita cari-cari dulu ya guys ya. Di sini gua rada lama cow, nyarinya emang ini ngerjain gua cok Nah di sini ketemu cuman skaternya dua cok Kalau gua putar gimana ya? kok gak konsisten. jadi gue cari lagi lah Karena bukan left, jadi gue cari ya guys ya Nah, kan ketemu kan uh, Dan untuk cara bermainnya, dia tadi bilang 9 Mulai dari 900k 10 spin, 3x10 spin ya guys ya Jadi 30 spin, kita sepal 10 10 ya guys ya uh, Badnya kita naikkan ke 900k Ini trik dari viewers gua ya guys ya Oke. Okay, Polo pertama. 10 spin kedua, ini 10 spin ketiga ya, guys ya. Dan kata dia uh, habis ini langsung gas 100 spin bebas bednya, max bet atau berapa ya? Udahlah, gua kasih max bet aja ya, guys ya. Nah, kan dapat scatter anjas. <tuh> nah. wih, isinya Lumayan lah guys ya Walaupun super win kecil Chipnya nambah ya guys ya Ini dapet lagi Biguin ya guys ya Ini baru requestan ya guys ya Requestannya tuh mantap cowo walaupun bikin Gua puyeng <coughs> Puyeng kenapa bang puyeng cari room ya coba <laughs> Jauh banget itu gua cari room Cuma gua, karena gue gak hargain kalian <coughs> Ya udah gua cari coba dan ada hasilnya cok uh, request kayak begini emang keren ya guys ya buat kalian silakan cok request-request ya guys ya ayolah request-request nah, nanti kalau requestannya banyak enggak, kan? gue pilih satu kok requestannya gua gue pilih banyak cok minimal gue pilih 5 requestan kek 6 request kek sampai modalnya habis oke dapat scatter lagi ya guys ya Iuh, di di max nih cok, gue berharap dapat gede cok biar bisa ngebaginya gede juga cok hmm dapetnya di win doang ya guys ya oke naik jadi 1B900 kita ini ya guys ya sisihkan 500 nya kita sisihkan untuk modal dan sisanya kita bagi 2 ya guys ya untuk si pemenang kalau dihitung-hitung 1B200 ya guys 1 bagi 200 bagi 2 berarti 600-600 ya guys ya sisanya buat gue open request lagi ya guys ya nah, gue kirim ya guys ya selamat ya guys ya e, buat pemenang silahkan dicek ya silahkan dicek jangan lupa request lagi sepertinya requestan lu bagus cok oke okay, untuk semuanya kalau mau request request ya guys ya silahkan request kalau requestannya banyak gue putarnya juga ntar banyak cok gue ini gue ambil satu karena durasi video kepanjangan ya guys ya uh, cukup sekian dari gue uh, jangan lupa like, comment, share dan subscribe ya guys ya Uh, buat kalian semua, terima kasih, see you next video, bye